Reset Boy, virus-virus kok ditakuti? Yang ditakuti itu yang diberi harapan. Lalu ditinggalkan. <laughs> Kali ini, Bang Jan menciptakan film berjudul Uncarched. Yang disutradarai Robin Flies, merupakan kisah asli dari sebuah video game dengan judul "Naughty Dog". Film ini mengisahkan tentang Nathan Drake yang dibintangi Tom Holland, yang merupakan seorang pemburu keberuntungan dalam misi pemburuan harta karun pertamanya. Ia bekerja sama dengan Victor yang dibintangi Mark Wahlberg. Victor juga merupakan seorang pemburu keberuntungan dan merupakan mentor bagi Nathan. Bagaimana keseruannya? Yuk, langsung saja ke alurnya, guys! <tuh> Film dimulai dimana Nathan Drake masih berumur 10 tahun Melakukan pembobolan di museum bersama kakaknya yang bernama Samuel Drake Mereka berniat mencuri peta pertama di dunia Bahwasannya peta itu bertujuan adanya emas yang tersembunyi Tak lama kemudian mereka dikagetkan oleh pengawas museum, sehingga mereka dibawa ke tempat asalnya, yaitu panti asuhan. Karena mereka sudah melakukan tiga kali pencurian, mereka diberi sanksi masuk penjara oleh perawatnya. Samuel yang mengetahui akan dipenjara, Samuel memutuskan kabur dari tempat panti asuhan itu. Samuel juga memberikan kalung cincin kepada Nathan, bertanda bahwa Samuel akan kembali menemui dirinya. So you know I will never... Setelah Sam pergi Nathan mengambil kertas kosong Yang berisi tulisan jika dipanaskan dengan api Dan film pun baru dimulai 15 tahun kemudian Nathan sudah tinggal di New York Dan bekerja sebagai pembuat minuman di klub Tiba-tiba ada seorang gadis yang memesan vodka. Ropura membantu menyalakan rokok pada gadis itu dan mengambil gelang tersebut tanpa disadari oleh si korban. Tanpa Nathan sadari, kejadian tersebut diketahui oleh salah satu pelanggan yang bernama Victor. Lalu Nathan disindir. Well, you're wrong. And we're also closed, so... Dengan tampang sok polosnya, Nathan menyangkal. Tiba-tiba Victor menawarkan pekerjaan dengan hasil tinggi. Tapi Nathan menolak dan menyuruh Victor pergi. Setelah kepergian Victor, Nathan mencari gelangnya di sakunya. Tapi nihil dia malah menemukan kartu nama Victor. Yang artinya Victor mencuri balik gelang tersebut. Lalu Nathan memutuskan menemui Victor dan mengambil gelang tersebut. Setibanya di apartemen Victor, Nathan dikejutkan dengan barang-barang artefak termasuk peta di dunia. Kemudian, Victor menjelaskan tentang perjalanan Raja Spanyol yang berjanji akan membiayai Perang Salib jika dia menemukan emas yang terpendam. Namun Raja Spanyol tidak pernah kembali setelah perjalanan mencari emas itu. Victor juga mengungkapkan dua tahun yang lalu. Victor bekerja sama dengan kakak Nathan yaitu Samuel Drake untuk menemukan harta emas Maylang. Victor mengajak Nathan untuk menemukan emas itu dan mencari kakaknya. Namun Nathan menolak dan menyuruh mencari orang lain. Lalu Nathan meninggalkan tempat tersebut. Setibanya di rumah, Nathan mengambil barang di laci berisi foto-foto berbagai negara yang dikirim oleh Samuel. Dan melihat foto semasa kecilnya saat berada di panti asuhan dan melihat kalung cincin pemberian Samuel. Nathan pun mengambil dan memakai kembali dan tak lama kemudian, Nathan menelpon Victor dan menerima tawarannya. Keesokan paginya ditemani segelas kopi, Nathan menikmati sambil berjalan bersama Victor. Victor mengatakan bahwa nanti malam akan ada pelelangan. Kita harus menghadiri dan mendapatkan kunci salib itu. Salah satu kunci yang bisa membuka harta emas itu. Dan Victor juga mengungkapkan pada Nathan bahwa kunci pertamanya sudah dipegang Victor. Tapi saat ini berada di sahabatnya yang berada di Barcelona. Di sebuah tempat Nathan sedang membuat strategi untuk mencuri kunci salib tersebut. Nathan juga memeriksa latar belakang Victor untuk mengetahui dengan siapa dia bekerja sama. Malam pun tiba, Victor dan Nathan pergi ke pelelangan. Setibanya di sana, Victor melihat Joe Braddock. Victor mengenalnya karena Joe Braddock sebagai orang bayaran Mokada. Dan juga pernah berselisih saat mencari harta karun di masa lalu. Saat pelelangan dimulai, Nathan melakukan misinya dengan memadamkan listrik sebagai pengalihan di sana. Namun sayangnya, Nathan dikagetkan dengan anak buah Joe Braddock dan terjadilah baku hantam di sana. Sedangkan posisi Victor beradu tawar-menawar dengan Mokada. Nathan yang dikejar oleh anak buah Joe Braddock sampai pada akhirnya Nathan bergelantungan di antara lampu. Hal itu berhasil membuat perhatian orang teralihkan kepada Nathan. Victor yang melihat itu tak membuang waktu langsung berganti dengan seragam pelayan dan mengambil kunci seleb itu tanpa ada yang curiga. Saat Victor sedang keluar dari tempat itu, Victor dikagetkan dengan Joe Braddock yang menghadangnya. Namun sayangnya ada petugas keamanan di sana. Petugas tersebut menyuruh pergi Victor karena mengira Victor adalah pelayan. Sorry. Hingga pada akhirnya Victor bertemu dengan Nathan di dalam mobil Victor pun merencanakan perjalanan selanjutnya bersama Nathan Keesokan harinya Nathan dan Victor pergi ke Barcelona untuk mengambil kunci pertama di sahabat Victor Di tengah perjalanan Victor menunjukkan jurnalnya tentang harta emas itu Dan Victor mengatakan bahwa Michael pemilik emas berhasil menyimpan emas itu Dan tanpa memberitahu tempat emas itu pada keluarganya Setibanya di Barcelona mereka bertemu dengan sahabat Victor yaitu Klo Klo yang kaget dikarenakan Victor membawa orang asing di tengah-tengah pencarian tersebut Lalu Klo meninggalkan mereka tanpa disadari Klo mencuri kunci salib kedua dari Nathan Klo melarikan diri Nathan dan Victor tidak tinggal diam Lalu Nathan mengejar Klo Sampai pada akhirnya Nathan dan Victor berhasil menangkap Klo. Nathan memberitahu Klo bahwa Klo tidak akan bisa menemukan harta emas itu tanpa bantuan Nathan dan Victor. Klo yang diam dan memikirkan perkataan Nathan. Klo pun mau bekerja sama lagi dengan Nathan dan Victor. Di sebuah kamar hotel, Victor dan kawan-kawan membahas teka-teki. di Dimana Nathan mengenalisa memulai pencarian di sebuah gereja bernama Santa Maria del Delphi. Di sisi lain, tepatnya di kantor Mokanda. Mokanda saat ini sedang kecewa mengetahui ayahnya tidak akan pernah memberikan warisannya kepada Mokanda. Dan ayahnya juga mengatakan bahwa Mokanda tidak pantas mendapatkan emas tersebut. Mendengar hal itu, Mokanda pun meninggalkan ayahnya dan menemui Joe Braddock. Dan akan merencanakan membunuh ayahnya. kok patah elah? Beberapa jam kemudian, Mokanda menemui ayahnya yang sedang memikirkan dunia akhiratnya. Mokanda mengajak ayahnya pulang bersama. Ayah Mokanda pun memasuki mobil tersebut dan betapa kagetnya ayah Mokanda melihat Jo di dalam mobil itu. Joe tanpa basa-basi langsung membunuh ayah Mokanda. Di sisi lain Nathan dan kawan-kawan kini tiba di gereja Mereka pun mencari petunjuk dan menemukan jalan rahasia Nathan yang menemukan pintu yang hanya bisa dibuka dengan kunci salib itu Tanpa menunggu lama Nathan langsung membukanya Setelah pintu terbuka Nathan dan Chloe memasuki tempat tersebut Sementara Victor mengawasi Nathan dan Chloe melalui GPS sambil membawa kunci kedua Perjalanan Nathan dan Chloe berakhir di sebuah klub malam Pintu kedua itu bersembunyi di balik ruangan. Nathan dan Klo diketahui oleh anak buah Joe Braddock. Nathan menyuruh Klo mencari pintunya. Sedangkan Nathan melawan anak buah Joe Klo pun berhasil menemukan pintu kedua. Tanpa menunggu waktu lama, Nathan dan Klo langsung masuk ke dalam. Tak lama kemudian, Klo menemukan pintu ketiga. Tetapi pintu tersebut tidak bisa dibuka. Tiba-tiba ruangan itu bermunculan air. Ternyata yang bisa membuka pintu tersebut adalah Victor, pemegang kunci kedua. Akhirnya, Victor menemukan pintu keempat yang berada di tembok kafe. Pada saat Victor akan membuka pintu itu, tiba-tiba dikagetkan dengan adanya Joe Braddock yang menyerang Victor. Oh, sial. Oh, sial. Oh, sial. Sully. Setelah itu pintu berhasil juga dibuka oleh Nathan Nathan dan Victor menemukan ruangan lain di mana pintu ruangan itu hanya bisa dibuka dengan menggabungkan dua kunci salib itu Ya dan akhirnya pintu itu berhasil terbuka Ruangan itu terdapat tiga guci raksasa yang diyakini oleh Nathan dan Klo bahwa di guci tersebut berisi emas. Saat diperiksa, guci itu ternyata hanyalah garam. Pasti Ternyata di balik tumpukan garam ada sebuah peta lagi yang menunjukkan lokasi harta karun emas yang berada di Filipina. Dindies. Mengetahui hal itu Klo menodongkan senjata pada Nathan Lalu Klo mengatakan bahwa Victor merahasiakan sesuatu tentang Samuel Dan ternyata oh ternyata Klo adalah pengkhianat Lalu Klo memukul Nathan sampai pingsan dan meninggalkan Nathan sendiri Nathan ditemukan oleh Victor Ketika sadar Nathan bertanya pada Victor yang terjadi pada Samuel Victor mengaku pada Nathan bahwa Victor dan Samuel disergap oleh Joe Braddock Saat mencari kunci pertama itu Tiba-tiba Joe menembak Samuel Pada saat itu Victor tidak punya pilihan selain kabur Mendengar hal itu Nathan marah dan meninggalkan Victor Di tempat lain Joe Braddock menemui Mokada Untuk memberitahu bahwa ada seorang wanita bernama Klo yang membantu Victor Di waktu yang sama Klo datang memberikan peta pada Mokada Ternyata selama ini Mokada dan klub bekerja sama Mereka pun bersiap akan pergi ke Filipina Di sisi lain Nathan sekarang kembali ke kamar hotel itu dan berencana pulang ke New York Namun Nathan menemukan surat yang pernah dikirim oleh Samuel yang berisi Tiba-tiba long... Nathan mengurungkan niatnya kembali ke New York dan melanjutkan pencariannya Nathan yang melihat Victor, tiba-tiba Nathan mengatakan pada Victor, "Akan menyelesaikan teka-teki ini. Setelah selesai, kita jangan pernah kenal kembali." Nathan dan Victor pun pergi menuju bandara untuk memantau Mokada yang akan pergi ke Filipina. Lalu Nathan dan Victor merencanakan akan menyelinap di bagasi mobil merah milik Mokada. Beberapa jam di dalam pesawat, Mokada dan anak buahnya sedang menikmati minuman. Tiba-tiba Joberdok membunuh Mokada. Klo yang melihat itu semua segera berlari dan bersembunyi Saat Joe mencari klo, Nathan dan Victor keluar dari bagasi tersebut dan menuju ruangan untuk mencari peta Mereka dikagetkan oleh mayat Mokada Nathan dan Victor yang sudah menemukan peta tersebut meninggalkan ruangan itu pergi ke tempat parasut untuk kabur dari Joe Victor menyuruh Nathan untuk memakai parasut tersebut tapi Nathan tidak mengubrisnya, malah muncul di hadapan Joe dan bertanya apakah Joe yang menembak Samuel, kakak dari Nathan. Nathan dan Klo berhasil selamat dan mereka jatuh di tengah-tengah laut yang penuh ombak. Cukup lama Nathan dan Klo menepi di pulau yang dihuni para bule. Setiba di darat pulau itu Nathan dan Klo mencari penginapan untuk istirahat. Nathan dan Klo mencoba melihat peta tetapi lokasi harta karun itu seakan tidak tepat. Saat Klo tidur Nathan mencoba membuka isi surat Samuel dengan menyalahkan api di bawah surat itu. di mana tertulis kunci berada di kompasmu. Nathan lalu mengambil kunci salib dan menarik ujung jangkar yang bersih kunci Nathan pun memutar-mutar kunci tersebut di atas peta sampai Nathan mengetahui lokasi itu Karena Nathan mengetahui Klo akan berkhianat Nathan pun menulis titik lokasi palsu dan meletakkan di meja untuk mengelabui Klo Pagi harinya saat Nathan terbangun sudah tidak melihat Klo dan kertas di atas meja itu Nathan pun tidak membuang waktu dia pun pergi ke lokasi yang ia temukan semalam Nathan pun pergi menuju tempat itu Tanpa disadari Nathan dipantau oleh Joe yang baru sampai di tepi pulau itu Nathan pun berhasil di titik lokasi itu dan ternyata adalah gua Nathan memasuki gua tersebut dan menemukan dua kapal besar Tiba-tiba Nathan dikagetkan oleh Victor yang juga berada di sana Karena Victor melacak HP Nathan you know, then, as as Yang sama Joe dan anak buahnya pun datang Nathan dan Victor pun bersembunyi Jo yang melihat dua kapal berencana mengangkutnya menggunakan dua helikopter dan akan memindahkan kapal itu. Nathan dan Victor pun keluar dari persembunyiannya dan mengambil salah satu emas itu dan menemui anak buah Joe, dan terjadilah baku hantam. Victor menaiki helikopter untuk melumpuhkan anak buah Joe dan mengambil alih helikopter tersebut. Jo yang melihat itu semua mengikutinya dan terjadilah baku hantam. No, no, no, no! We're all free! You did it, kid! You did it! What's going on? Say hi of your brother for me, will you? You first! Sektor danetan pun meninggalkan tempat tersebut, dan hingga akhirnya emas dan kapal itu sudah menjadi properti Filipina dan film pun tamat. Ya, kota di sini jangan mudah percaya pada orang lain. Bayangan sendiri bisa meninggalkan apalagi manusia. Saya Bang Jan pamit undur diri. Sampai jumpa kembali. Yeah, <laughs> Means a lot to me. Let's get out of here! All right, hang on.